Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli wa amri wahlul qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib tentang mendidik anak sesuai zaman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Semoga menginspirasi. Setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya Sejarah telah mencatat bahwa Dunia termasuk Indonesia Mengalami perubahan sampai detik ini Mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan Teknologi dan seterusnya Semuanya itu disesuaikan dengan penemuan dan inovasi Dari manusia serta keadaan atau kondisi yang ada Seperti video berikut ini Proklamasi Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia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 Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring oleh peserta yang terbanyak di dunia Sebagaimana video tersebut, Sekretariat Presiden menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI Atas rekor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara daring oleh peserta terbanyak Acara penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Pandemi COVID-19 tidak membatasi kreativitas dan kemampuan dalam berkarya dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi, membuat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2020 tidak dihadiri secara fisik. Namun, masyarakat tetap dapat menyaksikan kemeriahan HUT ke-75 Republik Indonesia melalui ruang virtual. Itulah salah satu manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita. Sehazian dalam video ini, kita akan membahas pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC terhadap negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Video ini akan mengupasnya dan mengaitkan dengan fenomena kontekstual yang ada di masyarakat yang terupdate. Simak dengan baik. Apersepsi dengan sebuah berita yang dilansir oleh detik dengan judul RI Genjet Pembangunan Pelabuhan, tiga hal ini harus diperhatikan. Mari kita baca bersama. Biaya logistik di Indonesia berkontribusi sebesar 117% dari biaya produksi. Biaya logistik juga menghabiskan 24,6% dari produk domestik bruto. Untuk itu, pemerintah tengah menggenjot beberapa pengembangan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan yang masif perlu diarahkan agar tepat sasaran. Pakar kemaritiman dari ITS, Saud Gurning mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketika unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim, yaitu standarisasi pelabuhan, Aliansi pelayaran dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan, papar dia. Menurutnya, partisipasi keuangan pemerintah perlu lebih dioptimalkan. Fiskal pemerintah lewat penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi ketimbang biaya modal. Sementara bagi wilayah jasa yang non komersial, partisipasi pemerintah perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital bagi infrastruktur dermaga, peralatan bongkar muat, sumber daya manusia hingga armada kapal serta infrastruktur. Kedepannya, usaha mengestimulasi perdanaan daerah lewat BUMD, serta pemerbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhan di daerah, jelas Saud. Lebih jauh, dia menjelaskan, konsep terologi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia dua 2-IPC merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhan pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi ekspor. Jika direalisasikan, ide triologi maritim akan menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan sejumlah negara tetangga. Sebenarnya, dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru. Namun, karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standarisasi, yakni kinerja dan fasilitas pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi kawasan industri, katanya. Menurut Saud, standarisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan. Terkait aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di lingkungan BUMN. Juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah Dedicated Terminal. Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saud sudah diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi, orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal bagi operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat industri pelajaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan manfaat bagi ekosistem terkait jasa kepelabuhan nasional, jelas saut lagi. Meski begitu katanya, wacana Tirologi Maritim ini tetap memiliki tantangan, yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhan terkait yang cenderung fokus pada kepentingan identitasnya saja. Ada resistansi untuk usaha berinteraksi antar pelaku usaha untuk bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama. Saya kira usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan, yaitu termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM, pelajaran dan pemilik barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun swasta, juga BUMD. Tanda sedia. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibaca dari berita ini adalah kajian ilmiah yang menyimpulkan bahwa pembangunan pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia harus memperhatikan standarisasi pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, dan aksesibilitas bagi kawasan industri. Pembangunan pelabuhan di berbagai daerah Indonesia memiliki konteks daerah dan berkontribusi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Yaitu akan menghubungkan berbagai wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah itu adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap ekonomi Lantas bagaimana pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang lainnya Misalnya di bidang politik, sosial dan budaya, hukum, pertahanan dan keamanan Mari kita identifikasi bersama Masuk kepada subah pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Yang pertama, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan di bidang politik. Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik itu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, Hak untuk berpendidikan, hak untuk berkreasi, hak untuk berinovasi, dan seterusnya Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan atau transparasi Kebebasan yang bertanggung jawab, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun cita-cita bangsa Indonesia Dengan adanya transparasi atau keterbukaan, baik itu di pemerintahan ketatanegaraan, dan seterusnya dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau memiliki integritas. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya sehingga menjadi sumber daya yang unggul untuk Indonesia maju. Kemudian dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah sehingga dapat mewujudkan warga negara yang dewasa yaitu warga negara yang melaksanakan kewajiban dan haknya Dengan dilaksanakannya nilai-nilai ini baik itu transparansi atau keterbukaan, kebebasan yang bertanggung jawab, maupun demokratisasi akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan. Sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif serta berintegritas tinggi. Dalam proses pembangunan politik di Indonesia memberikan beberapa keuntungan yang berpengaruh dalam kehidupan politik. Keuntungan tersebut diantaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi, dan tradisi politik yang bervariasi. Selain itu, kebebasan berpendapat di media massa, partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, serta kampanye perlindungan hak asasi manusia semakin marah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui globalisasi ternyata dapat meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa... Liberalisme atau kebebasan dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain, seperti hanya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi, tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya dapat menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional Seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka Tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita waspadai adalah Munculnya gerakan radikalisme dan gerakan terorisme Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Misalnya, kasus yang pernah terjadi di negara kita. Tragedi pembali tahun 2002 dan tahun 2005. Ada organisasi ISIS. Kemudian pernah terjadi juga terhadap negara kita. peretasan terhadap web resmi pemerintah. Dan seterusnya. Pembangunan bidang politik tidak hanya memberikan manfaat atau keuntungan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Tetapi juga mencatat beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan itu diantaranya adalah berupa pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan oleh aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Munculnya puluhan partai baru yang tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat. Dugaan adanya kecurangan pemilu berupa praktek penggelembungan suara pada salah satu partai politik dan praktek jual-beli suara atau mani politik. Bagaimana? Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah di bidang politik? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Berarti penggunaan ilmu pengetahuan dapat berupa konsep, teori, dan paradigma keilmuan yang didasarkan pada hasil riset atau penelitian Sedangkan kemajuan teknologi artinya penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia yang memperlancar pekerjaan, efisiensi, akurasi, dan efektif Mari simak berita berikut ini. Dilansir dari Kompas, dengan judul Politik Uang Jelang Pilkada dinilai semakin rawan saat pandemi COVID-19. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik politik uang Jelang Pilkada 2020. Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia, akibat pandemi COVID-19, politik uang menjadi praktik yang lebih rawan terjadi di masa pandemi ini, ada kekhawatiran kami, politik uang akan semakin meningkat, kata Ratna melalui keterangan tertulis. Dalam kondisi ini, masyarakat memerlukan bantuan sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang tapi sebagai kepentingan politik, tuturnya. Ratna mengatakan, sebelum COVID-19 menjadi pandemi, angka politik uang yang dicatat bahwa sudah cukup tinggi, jumlah tersebut sangat mungkin meningkat. Apalagi calon kepala daerah petahana diprediksi bakal maju di 230 dari 270 daerah yang menggelar pilkada 2020. Kondisi ini semakin rawan dengan sulitnya ekonomi akibat pandemi yang disebabkan virus corona. Jadi bertemunya dua kepentingan antara calon atau pertahanan dan penerima dikhawatirkan akan meningkatkan angka politik uang. Sehingga kekhawatiran kami nantinya bahwa masyarakat tidak akan melaporkan politik uang, ujar Ratna. Menurut Ratna, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen, baik masyarakat atau penyelenggara pilkada. Namun, ia mengaku bahwa, Bawaslu akan terus melakukan tindakan pencegahan. Sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya politik uang, kami sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang. Ini antisipasi kami karena melihat pada pilkada sebelumnya, angka politik uang sangat tinggi, kata Ratna. Menurut Ratna, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen. Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah COVID-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang. Ya, berita ini dimuat pada tanggal 15 Mei tahun 2020. Dan kemarin Pilkada telah terlaksana di tengah-tengah pandemi. Ada hubungan dalam pembangunan bidang politik yang berisi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik yang memungkinkan kita untuk menangkap pesan berita dengan cepat dan akurat. Selain itu, berbagai pihak dapat mengambil simpulan dan menentukan sikap, misalnya calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang ikut kontestasi harusnya menjauhi praktik politik uang, bukan saja karena diawasi oleh Bawaslu. Tetapi juga akan menurunkan derajat demokrasi dengan membeli suara rakyat. Bawaslu akan mengambil peran aktif untuk meniadakan praktik politik uang. Tindakan Bawaslu merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Bagi masyarakat yang melihat pilih hendaknya menyadari bahwa politik uang merupakan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Bentuk pelanggaran etik karena suara masyarakat dapat diberi melalui politik uang akibat terpuruknya ekonomi masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, di bidang ekonomi, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dampak positifnya adalah: yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita; yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri; yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Selain dampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi Yang pertama, maraknya barang impor yang menyingkirkan barang lokal Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri Seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Misalnya permainan. Masyarakat di Indonesia kurang begitu melestarikan permainan tradisional dan saat ini masyarakat di Indonesia lebih menggunakan permainan-permainan dari luar. Misalnya adanya playstation atau PS. Kemudian yang kedua, Investor asing yang dapat menekan pemerintah. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendekte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas ini akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian dampak yang keempat adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, kooperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Dalam konteks pembangunan konektivitas nasional, untuk mencapai keseimbangan pembangunan sangat berdampak pada kondisi dan perubahan perilaku ekonomi di daerah. Kita akan membahasnya dalam pembangunan jalan tol sepanjang pulau Jawa. Jalan tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan Dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol Jalan tol semakin memudahkan akses transportasi antar daerah Sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan lancar Keuntungannya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat Jalan tol memicu pertumbuhan kawasan khususnya pembangunan perumahan baru dari sekitar 500 kawasan hunian di kawasan Jabodetabek, 10% diantaranya dibangun dekat atau terintegrasi dengan akses jalan tol. Ini membuktikan bahwa akses tol mampu mendongkrak nilai jual properti, namun tidak dapat dibungkiri adanya dampak negatif keberadaan jalan tol, seperti penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan di Pulau Jawa. Jalan panjang yang membelah Pulau Jawa selain akan memangkas luas lahan pertanian, juga akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur distribusi sarana kebutuhan pertanian maupun pemasaran produk pertanian. Jalan tol juga akan membawa kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian. Jalan tol Trans Jawa akan mengonversi 655.400 hektar lahan pertanian. Hal ini jelas akan mengancam ketahanan pangan nasional mengingat peran Pulau Jawa memasok 53% kebutuhan pangan nasional. Pembangunan jalan tol merupakan hasil perencanaan pembangunan jangka panjang yang sudah dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi jangka panjang tersebut secara nasional mempermudah transportasi antar daerah yang secara sosial juga akan mendekatkan pola interaksi antar anggota masyarakat dalam mempertanggung persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat positif, tetapi muncul efek negatif. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Efek negatif hasil pembangunan, dalam hal ini pembangunan jalan tol akan menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang. Itulah salah satu fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mendorong temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Contoh lain tentang pengaruh kemajuan bidang ekonomi dalam konteks daerah dalam bingkai bingkat tunggal IKA adalah penggunaan uang non-tunai atau uang elektronik. Imani, e alat pembayaran non tunai yang cukup familiar dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kartu ATM atau anjungan tunai mandiri, kartu debit, dan kartu kredit. Bahkan, sekarang manusia dimudahkan dengan adanya aplikasi marketplace seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan seterusnya. Hal ini ditunjang dengan fungsi dari alat pembayaran tersebut yang selain untuk tarik tunai dan belanja, juga dapat digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran. Faktor yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran non-tunai antaranya adalah faktor keamanan, Faktor kemudahan, kecepatan, dan efisiensi Itu adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi Selanjutnya, di bidang sosial dan budaya Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya Juga berdampak positif dan negatif Era informasi yang telah hadir di depan kita Mau tidak mau akan membawa dampak positif maupun negatif. Tanpa inisiatif yang tinggi menyambut datangnya era informasi ini, kita hanya menjadi penonton atau bahkan jadi korban. Namun, jika kita mampu berada dan ikut menjadi pelaku di dalamnya, kita akan dapat menikmati dan merasakan sisi positif di era informasi ini. Tentu saja hal ini tidak mudah, walaupun bukannya tidak mungkin. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita dapat belajar banyak dari tata nilai sosial budaya cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya diantaranya adalah kemitra sejajaran posisi dan kedudukan pria dan wanita di ranah publik kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis yang kedua lahirnya generasi yang disiplin tekun dan pekerja keras lahirnya generasi yang disiplin tekun dan pekerja keras akibat adanya kompetisi yang tajam di pelbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi kemudian yang ketiga memudahkan dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dewasa ini terdapat berbagai sosial media seperti Facebook WhatsApp Twitter Instagram telegram dan seterusnya yang dapat memudahkan antar individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus bertatap muka selain memberikan manfaat atau dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melahirkan pengaruh negatif juga bagi perilaku masyarakat misalnya yang pertama Munculnya gaya hidup dan konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya... Dan lainnya sebagainya, di mana itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Kemudian, dampak negatif yang keempat adalah Kesenjangan sosial yang semakin tajam Kesenjangan sosial yang semakin tajam Antara yang kaya dan yang miskin Atau yang belum kaya Kemudian yang kelima adalah Munculnya gejala westernisasi Yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi Kepada budaya barat Tanpa diseleksi terlebih dahulu Seperti meniru model pakaian yang dipakai oleh orang-orang barat Yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku Contohnya Memakai rok mini laki-laki memakai anting-anting, dan seterusnya. Kemudian dampak negatif yang keenam adalah semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan dampak negatif yang ketujuh adalah makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Selanjutnya, di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, pengaruh positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia; yang kedua, Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Peningkatan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan membuat perjanjian bilateral dengan negara lain atau berkontribusi secara aktif dalam organisasi internasional Cara ini juga dapat dilakukan dalam upaya melindungi hak dan keselamatan pekerja migran serta memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional Hal ini antara lain akan berpengaruh dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia setelah kita mengetahui dan telah kita identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang? Nah, masuk dalam pembahasan subab yang kedua, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, ada dua sikap untuk menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah tanggung jawab, dan yang kedua adalah selektif di berbagai bidang. Yang pertama, tanggung jawab manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis yang di dalamnya mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ideal yang dijadikan sebagai tolak ukur bertanggung jawab adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang maha esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan Sebagai suatu contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa Benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia Penemuan manusia lainnya misalnya teori gravitasi, teori belajar dari sosial dan seterusnya Tuhan yang maha kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia menyadari kenyataan ini setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia Bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengamalkan bahwa tujuan nasional antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuran rakyat untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengetahui dan menganalisis rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dapat Anda unduh softwarenya di link deskripsi video ini. Dari Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin yaitu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat Artinya, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak bebas nilai Tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia Itu yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik itu etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Yang kedua adalah selektif di berbagai bidang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membuang hal-hal negatifnya. Dengan sikap seperti demikian, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Sehingga dapat dijadikan sebagai benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila, sebagai jati diri bangsa, sebagai pedoman dasar kita untuk berpikir dan bertindak. Kita dapat melakukan sikap selektif di berbagai bidang atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah globalisasi ini. Sikap selektif di bidang ideologi pertama mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, artinya. Menjunjung tinggi harkat martabat umat manusia sebagai hamba Tuhan yang Esa untuk hidup, beribadah, berkreasi, berinovasi, berpendapat, dan seterusnya. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, baik itu sebagai pemilih maupun yang dipilih. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya serta baik dan benar. Artinya, Lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia, begitu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus berjalan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada tujuan dan cita-cita nasional. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga menjadi bangsa yang berintegritas atau memiliki martabat. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, akan tetapi, Hukum memihak kepada yang benar dan memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan asing. Kemudian, yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia di kancah internasional bebas dan tidak memihak negara manapun, serta aktif menertibkan dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, selektif di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik itu tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena... Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Hal itu dapat dilakukan dengan cara apa? Yaitu meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, selektif di bidang sosial budaya. Sikap yang dapat kita lakukan yang pertama terbuka terhadap inovasi dan perubahan dengan berpegang teguh pada Pancasila. Kedua berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ketiga dapat memanfaatkan kegunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Kelima menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan dan keenam menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia kemudian contoh konkret atau contoh nyata menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sederhana dapat kita lakukan dengan cara bermain permainan tradisional menggunakan produk-produk dalam negeri seperti menggunakan baju batik dan baju adat dan tetap membiasakan diri menjadi orang yang bermoral atau beretika misalnya sopan santun dan yang tidak kalah penting lainnya agar kita mampu untuk menyikapi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan baik adalah Mampu menangkal berita hoax Hal ini dapat kita lakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan daya literasi kita Orang yang memiliki daya literasi media yang tinggi Tentu memiliki ciri-ciri diantaranya Memiliki daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan Memiliki kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan Memiliki kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus Memahami logika penciptaan realitas oleh media Dan memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain Ingat, saring sebelum sharing Cukup sudah kita membahas pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita menjadi warga negara yang dewasa yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan benar dan mampu meneruskan perjuangan bangsa untuk memajukan negara Indonesia yang bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.